Oke okay. yeah, Oke kembali lagi memancing ya guys ya ini kami hanya 2 orang ya nah, spoters ya channel kami ya oke okay. you ready go! let's go! Let's try baru putus guys baru setengkal guys ini orangnya itu mancing cara masukkan katak ke Bumangnya, guys ya mungkin hmm, caranya Healthy guys Coal on no, no, him no, no. Guys, ya. ya, terjadi? ya terjadi? terjadi? ini dia guys, ya. Coba ini dia ya teman-teman ya. ya. Nah, kembali lagi kami akan memancing. Ambil nah, ya. Hasilnya. Tempat, <tuh> Besar guys ya. saya pakai terjari guys ya, ya udah, tarik ya. baru guys putus guys ya habis minum dia guys ya nggak ke mulutnya ya guys ya kita kasih lagi subscribe share ya teman-teman ya kita lagi bertambah seru anjingnya kita guys ya. Nah, guys ya ini udah masuk umpannya mau dua kali kedua kali nih guys ya nah tuh langsung di antamnya guys ya apa terjadi ya ya apa keterjadi ya guys ya Hai, hmm, nah, hai, kepalanya guys ya. ya ini dia ya guys ya hai, hai, ya hai, hai, mantap guys ya jangan lupa ikuti terus channel kami subscribe ya teman-teman ya hai, info-info dari kami terbaru akan muncul di hai, hai, oke terima kasih hai, hai, ya hai, ya hai, dimakan lagi guys ya Hai, hmm. hmm. terjadi guys ya ya ya, hai, hai, ya hai, hai, nyangkut hai, ke mulutnya guys ya hai, terjadi hai, ya tarik hai, tarik, tarik hai, ya. hmm. tarik, tarik tarik lagi, tarik tarik enggak terjadi belum cuka kepalanya guys ya ya ini dia ini dia uh lumayan besar guys ya lumayan besar guys ya keing tadi nah, ini lagi guys ya nah, masih satu umpan itu guys ya oke okay. umpannya masih satu saya lihat lagi ya jangan lupa subscribe lagi temannya supaya saya semangat lagi mancing belut ya belut memang oke okay. Tapi kalau tidak subscribe tidak ada oke okay. oke okay. okay, teman-teman akhirnya sudah sore sudah hampir gelap nah itulah dapatnya bulunya hampir satu kilo satu kilo setengah ya nah, inilah situasi perkampungan kami ya sudah gelap semua ya oke okay, ya teman teman ya kami akan balik ya jangan lu, jangan pernah menyerah ya apapun kegiatan kalian jangan pernah bernya. tetap dukung terus channel holong tambuk olong ya teman ya. agar saya semangat lagi membuat video tentang mancing bolu apapun itu video apapun itu Oke, terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya tekan tombol like nya share ya oke terima kasih sampai jumpa oke teman teman kami sudah balik dari pemancingan menuju ke rumah ya sampai sore-sore gini gara-gara konten Aduh aduh emang betul-betul nice lah teman nice memancing betul-betul hebat oke okay. inilah kaya mau pulang ya Wih sungguh gelapnya ya tengoklah sekitar sekitar ah, lingkungan kami ya wih sudah gelap ya temannya waduh waduh waduh teman-teman akhirnya kami dapat banyak juga hasilnya ya banyak juga hasilnya ya uh teman-teman nice nice teman-teman Oke okay. udah udah malam terlalu malam ya Wow Wow, wow, wow. Lagi nih, di nih, cari